cek cek cek halo halo halo oke okay, oke okay, oke okay. nah oke okay. cek cek cek <laughs> oke okay, nah jadi di video kali ini kita akan bermain game Ninja Heroes New Era kembali ke intro Oke, nah, jadi di video kali ini kita akan bermain ninja Heroes new era. Wow, di sini siapa nih yang anjay udah bunuh gold enam puluh garciano garciano orang mana ini? <laughs> Oke kita cari. I dan sultan apa sih dia? Gila 62.000 gold. Berapa uang berapa no? Kita lihat nih garciano anjay baru tohnya plus tiga lumayan hmm, hmm, lah lumayan uh, tapi kita di top top rank season eh server satu kita kan si aljeta ya plus lima plus lima semua anjay oke okay, nah jadi uh, di video kali ini saya mau level 45 sih ya jadi apa di level 45 itu um, kita kan udah impes ya mudah mudahan sih mudah mudahan eh uh, Level 45 lumayan dapat gol seribu lah kayaknya dapat gelas seribu dari hot event ya atau daily daily juga ada lihat hmm, udah udah udah udah semua oke okay. hmm, kita tarung aja nih ya di normal kemarin-kemarin kan ini saya lawan Shin Naruto deh kalah mulu anjay. <laughs> oke okay, sekarang kita coba ya kita coba dulu nih. menang atau tidak loading loading oke okay, oke okay. mm -hmm. kita speed aja biar cepat pasti gak nah tepat buddha padok <laughs> kemarin sih kalah saya ngelawan ini itu sih waktu level 43 sekarang udah level 44 ya lumayan lumayan wih dia balas lagi pasti gak mm -hmm. oh, stun nih bos nah kita bagian si sasuke mengikir nih yang itu sasuke itu uh, SSS paling bagus keempat kayaknya ya yang satu itu triple uh, S itu yang paling bagus ishiki yang kedua uh, naruto byron yang ketiga itu kaguya kalau sal gak salah yang keempat ini si naruto si sasuke so Hmm, ternyata kita menang boy Oke okay, kita lanjut Sampai ke 45 ya. Oke okay, kita lawan si Hajiwi Ekor 8 Menang gak nih Lumayan 1500 1300 Kita sehingga 1900 Senarion gitu nya Senarion menang <laughs> hando ilah bisa ngeeleh nah, kena Pak Buddha Minato ke Minato Jadi eh, di game ini tuh banyak juga ya banyak bug-bug gitu. Ih, hmm, mantap, mantap. Oke, Mayan. Dari tadi kayak harusnya ya. Hmm, mantap akhirnya Susanoo, Bakugo Susanoo bisa getik bisa menang kok ini menang lagi Boy <laughs> Oke okay, bagian si Madarut Madarut Madarut hmm, model oke hmm, oke okay, okay. kok belum sih belum lewat 45 nih ya kita lawan Naruto kayaknya kalah sih kalau ini tuh nih lihat ya di Event Impress kan lumayan udah dapat 700 ya 700 gol gitu. oke kita lawan nih yang nol total best kayaknya kalah sih kalau ini kok <laughs> nge-ge gitu anjay 3000 lumayan bos nah gitu dibekuin dulu ya kalau mau critical anjay miss ay. nah ini juga punya arasnya enggak uh. Kalah nih, kenapa sih harus mukul-mukul terus ya? Gak langsung rasa gitu. Di game ini kelemahannya itu uh, mukul sendiri gitu ya. Nggak ada pencet-pencet gitu, kayak ninja saga gitu. Nah Susano, wah. Udah, udah nih kalah nih. Udah kalah nih. Ayo ngalur Lur kita coba yang hard ya Kalau udah kalah nih Kan karena duka Tinggal satu lagi <tuh> Kita coba Yang hard ya Coba yang hard nih so sorry Mudah-mudahan menang Kalau menang ini Kayaknya sih Langsung level 45 Kan lumayan Nah Menang nih Pasti menang nih. Oke, Miss Bos, anjay, guys, lagi ah, bisa menang nih. Kalau gak Miss, oke, oke, oke, oke. Sabar, sabar, anjay, kalah, Bos. Susah, tiga sama tiga sih, belum ratusan, dua bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, ayo, ayo bisa, bisa, nah nah gitu dong aduh Anjir kalah. Nah, udah dai do semenang nih soalnya si apa Madara, si pet ini belum full gitu ya, belum full gear ya. Wah, kalah keluarin monyet. Oke, oke kita sekali lagi ya, sekali lagi. aneh penasaran, penasaran, penasaran. Penasaran. <laughs> penasaran. Pasti menang ya, pasti menang, yakin, yakin harus yakin. asingan Mm -mm. Aduh anak itu mau cari jurus yang ssr sengan susah banget Boy harus top apa bu? gue udah punya duit <laughs> oke lumayan macu hat, bisa nah kalau ini bisa menang nih kayaknya nih saya udah hanya penuh yang aneh sayang pakai susano anjir ah dikit lagi aduh pake kodok lagi aduh pake kodok lagi nah iya kan menang 45 bos, yes kan kan kan lumayan level 45 akhirnya level up aneh <Nikah> mau ngumpulin ya mau ngumpulin 5000 lumayan dapat nyatok lagi kayaknya kayaknya apa untuk mendapatkan hero triple S di salah satu susah kayaknya udah di update ya game aneh emang naipin lumayan 700 jadi gold Ani 2500 Bertahun tinggal 2500 lagi tinggal gampang lah tinggal naik level ke level 50 dapat seribu gol lumayan kita buka nih kita buka-buka box lumayan lumayan nah ini nih wow. wow warrior helmet kita pakai nih keminal to boy itu susah ya yang dapat yang emas yang gold harus top up berjuta nih game haram nih duh game ini sepertinya itu ini <laughs> kita ke Mitsuki aja langsung ke Shigeru ya oke okay. hmm, kay kayaknya kita ini sudah uh, target kita sudah tercapai gitu kita level-level aja udah pakai gold ke level 40 oke okay, oke okay, nah Ya, mungkin sampai di sini saja. video dari saya, semoga menghibur. Kayaknya tidak sih, karena mau ke PPL5 nih. Tapi kata orang-orang, kalau PPL5 itu nggak hoki, ya hoki ho ke 4 Katanya lebih hoki ke PPM4, tapi juga nggak tahu juga sih. Saya oke, okay. bye-bye.